Prediksi dan Spoiler Drama The Penthouse Season 3, Episode 8 Episode 8 kemungkinan menjadi episode di mana semua kebenaran akan terungkap jelas. Setelah pada episode 7 sebelumnya kebenaran tentang masa lalu Jo Dante dan seok Kyung adalah anak Sim Suryon terungkap, sepertinya di episode 8 ini tabir tentang kebenaran yang terjadi pada Oh Yoon Hee akan terungkap sedikit demi sedikit episode 8 akan diawali dengan Logan Lee yang tersadar dan meminta Hyun Chul untuk membawa SIM suryon kepadanya. Hyun Chul mungkin meminta Logan Lee untuk tetap tenang namun sepertinya Logan Lee tidak akan bisa tenang dan membuat Hyun Chul terpaksa memberikan suntikan penenang untuknya agar Logan Lee tak banyak bergerak karena lukanya masih harus dirawat. Setelah memberikan obat penenang itu sepertinya Hyun Chul akan meninggalkan Logan sendirian. Dan saat itulah Chon So Jin sepertinya akan memberikan obat penghilang ingatan pada Logan Lee agar tak mengingat sedikitpun kejadian yang menimpanya. Hal ini bertujuan agar Chon So Jin dan Baek Junki Ki tak dicurigai sedikitpun saat membawa Logan Lee pulang kepada keluarganya dan mendapatkan bayaran yang besar karena hal itu. Audisi pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah akan dimulai. Setelah sebelumnya berhasil mendapat rekomendasi langsung dari Clark untuk mengikuti audisi pada episode tujuh, Berona sepertinya akan dibantu oleh Yo Jenny dan Min Hyuk untuk melakukan audisi tersebut. Sementara Eng Byul akan melakukannya dengan teman-temannya di Universitas Seoul. Sepertinya Berona akan memenangkan audisi tersebut karena kemampuannya dan di samping itu juga Berona dibantu oleh Sim Suryon yang sebelumnya telah mengundang Clark ke Korea dan memohon padanya untuk membantu Berona secara pribadi. Jadi dengan kemampuannya dan dukungan dari Sim Suryon dan Clark Berona pasti akan memenangkan audisi tersebut. Berona juga akan merindukan ibunya lagi terlebih pada episode 7 sebelumnya Sochun memilih putus dengan Rona. Hal ini tentu saja membuat Rona sangat sedih dan merindukan ibunya. Terlebih dia juga berhasil ikut audisi pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah, namun ibunya tidak bisa mendampinginya dan berlatih dengannya. Meskipun Rona terlihat lebih kuat, namun sebenarnya Berona masih merasa sangat sedih terlebih setelah Sokhun meninggalkannya untuk bekerja dengan Jo Dante. Selain itu, Berona mungkin akan mendapatkan sebuah tanda yang berkaitan dengan kematian ibunya. Dan mungkin saja dia mengetahui jika Jo Dante memang benar-benar terlibat dalam kematian ibunya. Sokhun memilih untuk bekerja dengan Jo Dante dengan syarat Jo Dante tak boleh mengganggu Sim Suryon lagi. Sepertinya Sokhun terpaksa untuk bekerja dengan Jo Dante karena dia tidak memiliki pilihan lain selain dekat dengan ayahnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Oh Yoon Hee. Sokhun memilih untuk bekerja dengan Jo Dante setelah mengetahui jika ayahnya terlibat dalam pembunuhan Oh Yoon Hee. Hal itu membuat Sokhun menjadi canggung dan merasa bersalah terhadap Berona. Itulah sebabnya Sokhun memilih untuk putus dengan Rona dan bekerja dengan Jo Dante. Selain itu, sepertinya ini adalah rencana dari Sok Hun dan Sim Suryon sendiri. Hal ini terbukti dari sikap Sim Suryon yang terlihat biasa saja memberitahu Rona jika Sok Hun bekerja dengan Jo Dante. Selain itu, saat Sim Suryon hendak menabrak Jo Dante, Sok Hun secara tiba-tiba datang dan pasti sebelumnya telah diberitahu oleh Sim Suryon. Sim Suryon akan berfokus pada pencarian Sok setelah mengetahui jika Sok adalah anaknya dari rekaman jam tangan milik Oh yoon Hee. Setelah mengetahui lokasi tempat Sokyung berada, Sim Suryon akan langsung menuju tempat itu. Namun pengawal Jo dan T akan melindungi tempat itu karena telah mengetahui jika Sim Suryon akan datang ke sana. Sim Suryon akan bertarung dengan pengawal Jo dan T agar bisa masuk ke tempat di mana Sokyung ditahan. Suryon sepertinya akan menemukan Sokyung di tempat itu, namun akan ada sedikit drama karena Sokyung belum mempercayai Suryon dan masih berpikir jika ayahnya akan melindunginya. Atau kemungkinan paling buruk adalah seok ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan karena depresi. seok akan mengalami depresi yang luar biasa setelah mengetahui dirinya berada di panti asuhan wanita remaja. seok masih berpikir jika Jo dan Tae tidak mungkin menaruhnya di sana dan akan diberitahu oleh penghuni panti asuhan lainnya jika seok telah dibuang. Mengetahui hal tersebut seok akan menjadi emosi dan tak menerima jika dia dibuang oleh Jo dan Tae. Terlebih dia akan mengalami pembulian dari penghuni di sana. Karena membuat kekacauan dan bertingkah seperti orang gila, seok Kyung akhirnya akan dikunci di sebuah ruangan sendirian. Mungkin saja seok Kyung akan melakukan hal-hal yang tak wajar mengingat seok Kyung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Alex Lee akan muncul kembali dalam episode 8 nanti namun mungkin dengan penampilan yang sedikit berbeda. Sepertinya Alex Lee telah mendapatkan sebuah foto yang menunjukkan jika Logan telah sadar dan sedang dirawat oleh Ha Yoon Chul. Alex Lee sepertinya tidak bekerja sama dengan keluarganya untuk mencari Logan karena dia membayar Baek Jun Ki untuk mencari lokasi Logan Lee. Jadi pasti ada orang dalam yang membocorkan terkait Logan Lee dan memberikan foto tersebut pada Alex Lee. Kemungkinan besar orang tersebut adalah Con So Jin atau Sekretaris Do. Nanti Mimin akan bahas lebih lanjut di video yang lain. Back jun -ki sepertinya akan menghianati Chun-seo Jin karena tertarik dengan bayaran yang diberikan orang tua Logan dan juga Alex Lee. Back jun -ki akan mencari Logan Lee diam-diam dan berusaha mengeluarkan Logan dari sana untuk ditukarkan dengan uang kepada orang tua Logan Lee atau Alex Lee. Namun kemungkinan rencana jun -ki ini gagal karena Chun-seo Jin tak mungkin semudah itu membiarkan Logan pergi tanpa menerima sepeser uang pun. Chun-seo Jin akan kembali emosi di episode 8 ini. Hampir semua rencana Con Jin akan gagal di episode 8 ini sehingga membuatnya depresi. Mulai dari Baek Junki yang akan menghianatinya hingga Eng Byul yang mungkin akan kalah dari Berona dalam pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah. Hal ini akan membuat Con Jin kesal dan marah terlebih setelah mengetahui jika Sim Suryon adalah orang yang mengundang Clark ke Korea dan membantu Berona untuk mengikuti audisi tersebut. Terlebih sepertinya Sim Suryon telah mengetahui jika Con Sojin terlibat dalam kematian Oh Yun Hee. Meskipun Eng Byul gagal terpilih sebagai musisi tetap untuk Pusat Seni Chong Ah namun sepertinya Con Sojin berhasil mendapatkan SMA Chong Ah kembali. Hal itu terlihat dari papan nama Sim Suryon yang dibuang ke tong sampah oleh Sojin dan foto Sim Suryon yang dilemparnya. Eng Byul sepertinya kembali mengingat beberapa memorinya setelah sebelumnya mengalami gangguan pada ingatannya. Namun setelah kalah dari Berona, Ng Biul akan kembali frustasi dan meminum banyak obat penenang. Obat penenang ini mungkin akan membuat ingatan Ng Biul kembali, sama seperti yang terjadi di season 2 sebelumnya. Ditambah dengan Hai Yun Chul yang terus memaksa Ng Biul untuk mengingat apa yang terjadi sebenarnya pada Oh Yun Hee malam itu. Meskipun Ng Biul sudah mulai mengingat sesuatu, tapi Eng Biul tidak akan mengatakannya pada Ha Yun Chul karena dia merasa iri dan kecewa pada Ha Yun Chul dan lebih perhatian kepada Berona. Rona. Ha Yun Chul akan mendekati Berona kembali karena merasa khawatir kepadanya terlebih sekarang Berona tidak memiliki siapapun di sebelahnya. Ha Yun Chul pasti ingin menjaga Rona dan ingin menunjukkan keseriusannya sebagai ayah dengan mencari tahu apa yang terjadi pada Oh Yun Hee sebenarnya. Itu dia prediksi dari drama update untuk drama Penthouse Season 3 Episode 8. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki prediksi atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang teori ini. See you on the next video.